Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Bagaimana mempersiapkan diri menjelang Ramadan ala Rasulullah Alaihi Wasallam? Adakah amalan khusus menyambut Ramadan? Insya Allah beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Mulia yang penuh berkah, kita sambut dengan kegembiraan dan sukacita. Pertama, memperbanyak doa. Berdoa memohon kepada Allah, agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Kasir seorang ulama tabi'in, bahwa beliau mengatakan. Satu, di antara doa sebagian sahabat ketika datang Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Li Ramadana, minni ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Lataif Al-Ma'arif, halaman 264. Kedua, perbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah, semoga istighfar dapat melebur dosa-dosa kita. Tiga, membiasakan diri dengan kebaikan. 4. Jadikan Ramadan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. 5. Memahami fikih Ramadan. Beramal dengan ilmu berdasarkan dalil membuat amal kita semakin meyakinkan. Ada satu doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika masuk Ramadan. Doa itu adalah doa melihat hilal. Akan tetapi sejatinya doa ini adalah doa umum, berlaku untuk semua awal bulan, ketika seseorang melihat hilal dan tidak khusus untuk bulan Ramadan. Doa ketika melihat hilal menuju Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was wal islam rabbi Allah. Ya Allah jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Tuhan kami dan Tuhan kamu, wahai bulan, adalah Allah. Allahu alam. Semoga Allah membimbing dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan selama Ramadan. Amin.